Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 5 untuk creating a CloudFront Distribution. Di lab ini kita akan membuat sebuah website menggunakan Amazon S3 dan Amazon CloudFront. Lab ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikannya. Pertama-tama kita perlu klik tombol start lab. Kemudian menunggu warna kuning ini berubah menjadi hijau. Setelah warnanya bermana hijau, kita akan klik untuk masuk ke AWS Management Console. Ini akan terbuka di browser yang baru. Selanjutnya kita akan mengerjakan tas 1 yaitu Create a Bucket. Di lab ini kita akan mengupload sebuah gambar ke S3 Bucket. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan bucket ini sebagai CloudFront Origin. Caranya kita klik service, kemudian menuju ke storage. Pilih S3. Kemudian kita klik create bucket. Silahkan teman-teman memberikan nama bucket mengikuti rule-nya. huruf kecil dan tidak boleh berisi spasi. Misalnya saya berikan nama bucket ke 3. Kemudian AWS agent-nya kita menggunakan US East and Virginia. Lalu yang berikutnya untuk block aksesnya kita uncheck. Kemudian, klik "I acknowledge that the current setting might result in the bucket and the object within becoming public" yang lainnya bisa dibiarkan default, lalu kita create bucket. Di panduan nomor, teman-teman dapat mendownload sebuah image, namanya "close test image.png". Teman-teman dapat mengupload gambar tersebut ke bucket kita ini jadi kita akan buka bucket kita ini kemudian klik upload pilih add file kemudian kita pilih upload tunggu hingga berhasil setelah berhasil kita akan melanjutkan ke task 2 bagian ini kita close saja Selanjutnya kita akan mengerjakan tas 2 untuk menambahkan bucket policy untuk public access. Caranya kita buka tab permission, kemudian ke bagian bucket policy, kita klik edit, masukkan bucket policy ke dalam policy area ini, kemudian ganti example bucket ini dengan nama bucket kita. Setelah itu kita klik Save Change. Pada bagian Permission Overview kita dapat melihat bahwa aksesnya sudah dapat diakses secara publik. Selanjutnya kita akan mengerjakan task 3, Create a Distribution with CloudFront. Jadi di sini konten yang sudah kita upload ke S3, nah, kita akan pakai CloudFront untuk mendeliver konten kepada user kita perlu masuk ke service kemudian mencari networking and content delivery pilih cloudfront kemudian kita klik create cloudfront distribution masukkan originnya originnya adalah bucketku 3 setelah itu, kita akan klik Create Distribution. Saat ini sedang proses deploying, kita perlu menunggu hingga selesai. Setelah proses deploy-nya selesai, kita perlu ke bagian kiri, navigasi, kemudian ke bagian Distribution. Web distribution menentukan pengaturan konfigurasi sehingga CloudFront mengetahui origin mana untuk mendapatkan konten yang dihosting saat user memintanya. CloudFront akan membuat distribusi dan menyebarkannya ke seluruh jaringan CloudFront untuk kita gunakan. Saat proses ini selesai, kolom status akan menampilkan tulisan enable. Nama domain yang dibelikan CloudFront ke distribusi akan muncul pada bagian nama domain. Silahkan, teman-teman, copy domain name ini karena akan digunakan pada langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tas 4 yaitu test the distribution. Jadi, setelah kita membuat web distribution, kita akan mengujinya dengan mengkonfirmasi bahwa CloudFront mendapatkan objek dari sumbernya dan mengembalikannya ke web browser. Untuk pengujian ini, kita memerlukan nama domain CloudFront dan nama file yang diunggah ke bucket S3. Di sini, kita akan menyematkan domain name kita kemudian pada bagian object name kita akan menyematkan nama objek dari gambar yang tadi kita upload ke S3 bucket kemudian kita akan simpan file ini dengan nama mycloudfrontest.html ini adalah tampilan yang dihasilkan dari mycloudfronttest.html, di mana gambar ini adalah gambar yang kita upload ke S3 bucket dan kita mengaksesnya menggunakan domain name yang sudah diassign oleh CloudFront. Selanjutnya kita akan mengejarkan task 5 di mana di task ini kita diminta untuk mengubah agar domain name ini dihapus dan hanya menuliskan nama file png-nya saja. Setelah itu kita diminta untuk lakukan save. Kemudian kita diminta untuk membuka S3 bucket kita. Ini adalah S3 bucket kita. Kita akan mengupload file my html Kemudian kita upload. Kemudian kita close, kita ke bagian CloudFront, kemudian kita akan mengcopy distribusi nya lagi. Di sini tertulis bahwa aksesnya deny. kita perlu melakukan modifikasi di bagian distribution, di bagian setting kita akan lakukan edit, kemudian. Kemudian kita ke bagian default root object. Di sini kita akan inputkan nama file kita yang tadi mycloudfrontest.html. Lalu kita save. Di sini statusnya sekarang deploy karena kita tadi mengubah pada bagian setting. Kita perlu menunggu hingga status deploy-nya selesai. Setelah proses deploy-nya selesai, kita ke tab yang tadi aksesnya deny, lalu kita refresh. Nah di sini sudah tampil halaman mycloudfronttest. TML yang sudah kita upload ke s3 bucket dan bisa diakses langsung. Selanjutnya kita akan mengerjakan task 6 untuk disable the distribution kita dapat dengan cepat menonaktifkan distribusi dari CloudFront Console. Ini adalah best practice untuk menonaktifkan distribusi yang tidak lagi kita gunakan sehingga tidak dikenakan biaya. Namun perhatikan bahwa saat distribution dinonaktifkan, situs web apapun yang didukung oleh distribusi tersebut akan down dan pengguna tidak dapat lagi mengakses kontennya. Caranya kita ke bagian CloudFront Console, di bagian navigasi, kita ke distribution. Di sini kita bisa memilih distribution yang kita sudah create tadi, lalu mengklik tombol disable. Ini akan langsung down ya halaman page-nya. Kita klik, pilih disable. Setelah beberapa menit, jika kita meload lagi URL di browser, Page-nya tidak akan ada lagi karena distribusi yang melayani halaman web dari Amazon S3 sudah dinonaktifkan. Statusnya disable. Jadi kalau kita coba ke page ini, kemudian kita refresh, statusnya sudah tidak dapat diakses lagi. Selamat teman-teman sudah berhasil menyelesaikan lab-nya. Dan kita klik tombol end lab, pilih yes. Untuk mengakhiri labnya. Demikianlah pembahasan lab 5 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.